Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arni Dwi Isdiani Dari kelas 1A Di 3 Keperawatan Stikas RS Husada. Di sini saya akan menjelaskan Tentang biografi, konsep, dan karakteristik Teori Keperawatan Menurut Ramona Temercer Biografi Ramona Temercer Ramona Mercer memulai karir perawatan pada tahun 1950 ketika menerima diploma dari St. Margaret School of Nursing di Montgomery, Alabama. Dia lulus dengan penghargaan LLH untuk perolehan skolastiknya. Dia mendapatkan gelar sarjana Keperawatan pada tahun 1961 dari University of New Mexico, Albuquerque kemudian melanjutkan jenjang Master pada Maternal child dari Emo University pada tahun 1964 dan melengkapinya dengan gelar PHD pada Keperawatan Maternitas Papibur University pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar PHD, Mircher berpindah ke California mendapatkan posisi sebagai asisten profesor di bagian perawatan kesehatan keluarga pada Universitas California. Saat itu dia dipromosikan sebagai profesor pada tahun 1977 dan tahun 1983 diangkat menjadi profesor. Dia menjalankan peran tersebut sampai pensiun tahun. 1987 Saat ini Mercer adalah Profesor Emeritus Di perawatan kesehatan keluarga Pada Universitas California San Francisco Dia juga aktif Menulis dan menjadi konsultan. Yang selanjutnya yaitu Ada konsep teori keperawatan Menurut Ramonate Mercer Asuhan keperawatan yang diberikan oleh seorang perawat maternitas sangat mempengaruhi kualitas asuhan yang diberikan dalam berbagai tindakan keperawatan, seperti: satu, upaya pelayanan antenatal; yang kedua, intranatal; tiga, postpartum dan yang keempat, perawatan bayi baru lahir satu model konseptual keperawatan yang mendasari keperawatan yang maternitas adalah maternal role attainment becoming a mother yang dikembangkan oleh Ramona Mercer. Fokus utama dari teori ini adalah gambaran proses pencapaian peran ibu dan proses menjadi seorang ibu dengan berbagai asumsi yang mendasarinya. teori Mercer ini dapat diaplikasikan dalam perawatan bayi baru lahir terutama pada kondisi psikososial dan emosional bayi baru lahir masih sering terabaikan model konseptual Mercer memandang bahwa sifat bayi berdampak pada identitas peran ibu respon perkembangan bayi baru lahir yang berinteraksi dengan perkembangan identitas peran ibu diamati dari pola perilaku bayi. Yang selanjutnya, karakteristik teori keperawatan menurut Ramona T. Mercer, asumsi mayor untuk mencapai entarang ibu, Mercer, 1981, 1986a, 1995, menetapkan beberapa asumsi. Yang pertama, inti diri yang relatif stabil diperoleh melalui sosialisasi sumber hidup menentukan bagaimana ibu mendefinisikan dan merasakan event-event sebagai seorang ibu persepsinya terhadap bayinya dan tanggapan lain terhadap ibunya dengan situasi hidupnya yang mana dia berespon Mercer 1986A yang kedua di samping pada sosialisasi ibu Tingkat perkembangannya dan karakteristik pribadian bawaan juga mempengaruhi respon perilakunya. Mercer 1986A Yang ketiga, partner peran ibu. Bayinya akan mencerminkan kemampuan ibu dalam berperan sebagai ibu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Mercer 1986A dan yang keempat, bayi atau infan dianggap sebagai partner aktif dalam proses pengambilan peran sebagai ibu Mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perannya Mercer 1981 Dan yang kelima, ayah atau partner ibu lainnya yang dekat dapat menyumbangkan pencapaian peran dalam cara yang tidak dapat diduplikasikan dengan pendukung lainnya Mercer 1995 yang keenam identitas maternal berkembang bersamaan dengan ikatan, keibuan dan saling ketergantungan satu sama lainnya Mercer 1995 Rubin 1977 tu lavado